Jadi, hebat itu tak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan prestasi membuatku makin yakin. Inilah aku dan inspirasiku. Di sini, kamu ditempa menjadi pribadi hebat dan bermanfaat. Di sini. Hadir bersama mimpi-mimpiku. Melangkah satu demi satu untuk masa depan. Suasana Malang Raya yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses dan menempa diri. Siapapun akan jatuh hati pada kota ini. Impian para pelajar dari berbagai budaya dan negara. Universitas Muhammadiyah Malang diberkahi puja-puji keindahan alam. Kampus ini penuh prestasi. Tak heran, pengakuan dari berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, tak henti-hentinya diraih. Mulai dari akreditasi institusi dengan nilai A dari BAN PT, hingga anugerah kampus unggul dari dikti wilayah 7 Jawa Timur sebagai kampus paling unggul 11 kali berturut-turut. Di tingkat global, tak kalah hebatnya, UMM dua kali meraih ASEAN Energy Award. Apalagi pada tahun 2010 sampai 2011, UMM juga mendapat predikat bintang 2 dari lembaga bereputasi internasional QS Stars World University Ranking. Umm juga sudah menjadi asosiat member AUNQA, Asosiasi Universitas ASEAN. Mahasiswa Umm sangat beragam; mereka berasal dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara. Ada 11 fakultas dan 57 program studi yang dimiliki UMM, mulai dari diploma, sarjana, hingga master dan doktor. Bahkan sudah ada 4 program studi yang terakreditasi dan tersertifikasi internasional oleh AUNQA. Pilihan program dan program studi yang ada di kampus ini, seperti Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister dan Doktor. Setiap fakultas dan program studi punya sarana laboratorium yang sangat lengkap. Semuanya terpusat dengan laboratorium sentral UMM. Laboratoriumnya juga sudah teruji karena telah meraih ISO dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN dan berkualifikasi melakukan uji laboratorium untuk pihak luar baik perusahaan maupun perguruan tinggi lain. Selain fasilitas akademik UMN juga punya banyak unit usaha yang bisa menjadi income center bagi universitas. Berkat unit-unit usaha itulah, biaya operasional kampus tak hanya tergantung pada dana dari mahasiswa saja. Ada UMM Dom, UMM Hospital, Rumah Sakit Surya Medika Sumbawa, SPBU UMM, Bakel Motor dan Mobil UMM, Micro Hydro Power Plant, Apartemen Sang Surya UMM, BPR Rinjani UMM, Pusat Produksi Pertanian UMM Farm, Taman Rekreasi Sengkaling UMM, race Hotel UMM, serta Kapal Garden Hotel UMM. Semua unit usaha ini juga jadi laboratorium terapan, sehingga iklim kewirausahaan mahasiswa jadi lebih terasa. Reputasi internasional juga menjadi salah satu kebanggaan kampus ini. Ada banyak kerjasama internasional yang rutin dilakukan UMM, seminar, konferensi, penelitian, hingga pertukaran mahasiswa, staf dan dosen dengan banyak sekali universitas dan lembaga dari luar negeri. Sampai saat ini ada 111 perguruan tinggi maupun lembaga pemerintah dan non-pemerintah dari 31 negara di dunia yang telah berkolaborasi dengan UMM. Di antaranya yaitu konsorsium 22 universitas di Australia melalui The Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies, konsorsium 33 universitas di Asia dan Eropa dalam program Erasmus Plus Komisi Uni Eropa, USP Peace Corps, Akademi al Main Saudi Arabia, Korea Energy Economics Institute, Kemco Korea, Tamasek Foundation, Confucius Institute Tiongkok, juga Sakura Foundation Jepang. Mahasiswa dan dosen UMM juga terbiasa kreatif dalam mengembangkan riset dan berkarya untuk pengabdian masyarakat. Semangat berkarya dan berkreasi ini menjadi motivasi mahasiswa ilmu komunikasi UMM sehingga berhasil menyulap Kampung Kumu Jodipan menjadi kawasan kampung warna-warni yang terkenal hingga ke mancanegara. Juga Kampung Hijau Tempenosaurus di Desa Beji yang memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Indonesia, MURI. Hebatnya lagi... Selama tiga kali beruntun, tim robotik mahasiswa UMM memenangkan kontes robot internasional di Amerika Serikat. UMM juga dikenal sebagai Kampus Mandiri Energi. Lebih dari satu dekade lalu, UMM sudah memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH. Karena sukses diterapkan di kampus, konsep ini kemudian diaplikasikan lebih luas dengan membangun PLTMH Sumber Maron di Desa Karangsuko, Kabupaten Malang, dan kawasan wisata Bunpring. Program ini sukses membuat lebih dari 4.000 sambungan listrik terpasang ke rumah warga. Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Langkah kakimu hari ini akan menentukan kipramu di masa depan. Menjadi mahasiswa yang siap berkarya dan mengabdi bagi bangsa. Students Today Leaders tomorrow.